Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Alia Di video ini saya mau buat vlog Tentang pengalaman saya Tentang Eh bukan maksudnya Pengalaman terburuk atau yang sangat Mengerikan bagi saya Setelah melahirkan Nah langsung saja ya teman-teman Oh sebelumnya saya mohon maaf Kepada teman-teman karena baru bisa Buat video sekarang Karena masih pada saat itu saya masih belum mood mutan Biasa, eh, Alhamdulillah saya sudah isi kembali anak kedua dan sekarang Alhamdulillah sudah bisa stabil kembali mood saya. Jadi eh, langsung saja nih, eh, saya kan pada tahun 2019 itu hamil anak yang kedua ya. Eh maksudnya anak yang ke yang pertama. Kemudian lahirnya pada tahun 2020. Nah. Pada masa-masa kehamilan 1, Pada masa-masa kehamilan itu saya itu uh, Memikirkan, hanya memikirkan bagaimana cara mengeluarkan anak yang di dalam perut saya ini teman-teman Jadi uh, saya itu cuman memikirkan biar bisa hamil normal gitu Jadi saya cari-cari uh, informasi di youtube, di internet dan sebagainya Terus uh, saya juga me, apa apa namanya mempersiapkan perlengkapan perlengkapan bayi terus seperti baik seperti baju, celana dan lain-lainnya. Tapi yang saya sangat disayangkan banget ya teman-teman, saya itu melupakan hal yang paling penting yaitu tentang ilmu perasian. Nah, ketika saya sudah tiba waktunya eh, lahiran pada tahun 2020, saya itu E, ketika mau memberikan asi itu sangat apa namanya siapa datang oh. ketika saya mau berikan memberikan asi kepada anak saya itu saya bingung bagaimana caranya terus itu kenapa dia menangis nah ternyata pas saya sudah tahu tentang ilmu pur itu karena saya e, memberikan e, apa botol dot deluan e, ketika ketika itu jadi baiknya itu bingung puting teman-teman makanya dia tuh pas saya kasih apa pd saya itu dia menangis karena dia tuh bingung kan gak tau itu ini apa sih kan dia tuh sudah ngerti tentang eh, apa namanya puting puting dia sudah ngerti dot yang apa namanya menonjol gitu loh yang lebih enak diisap langsung keluar sedangkan kalau pede kan belum langsung keluar, harus mengisapnya harus benar-benar mengisap. Dan pada saat dan hari pertama itu juga eh, asi saya itu belum keluar ya teman-teman masih masih sedikit banget keluar. Jadi ketika saya pencet dulu baru dia keluar. Terus pas pas eh, hari kedua itu baru keluar asinya. Tapi saya belum tahu cara bagaimana memberikan asi atau DBF. DPF sama anak saya, atau memberikan nasi secara langsung kepada anak saya. Nah, gitu teman-teman. Jadi, itu pentingnya ilmu perhatian. Uh, terus, uh, pada saat hari kedua kan belum eh, sudah keluar, tapi itu saya pompa. Teman-teman, saya pompa uh, terus, saya taruh di apa namanya ini, saya conteng dulu. terus saya taruh di botol dot baru saya kasihkan ke anak saya. Ini, ini nyampur nyampur sama sofur, jadi asi sama sofur dicampur. Maksudnya kalau sudah sofur, baru asi. Saya kompak baru dikasih ke anak saya gitu. Terus uh, uh, saya tuh kan saya bingung kan kenapa nangis-nangis anak saya itu. Terus kapan asi itu keluar gitu? Saya bingung kenapa asiku udah dua hari belum keluar gitu. Kenapa harus minum ini, minum itu, dikasih Pokoknya dikasih macam-macam lah pada saat saya lahiran itu Saya bingung, jadi karena saya polos kan ya teman-teman Jadi saya ikuti aja kata-kata orang-orang Kenapa harus minum ini, minum itu ya Setelah lahiran itu saya disuruh Ya itu Sampai disuruh, sampai disuruh minum jamu, minum sprite, sama kacang Katanya sih melancarkan asi kayak gitu teman-teman Padahal kan enggak, enggak, enggak begitu kalau misalnya kita sudah tahu tentang ilmu perasian Hingga suatu hari malam-malam anak saya itu apa namanya menangis-menangis terus ternyata ketika itu, dia itu sakit perut, perutnya gembung, jadi makanya dia itu nangis terus Padahal sudah ada empat orang yang ngomong, sampai empat orang yang ngomong ya teman-teman pada saat itu. Terus subuhnya baru dibawa ke bidan. Dan itu saya itu nggak ikut teman-teman, saya ibunya padahal. Itu saya sangat sensitif banget pada saat itu. Mungkin karena kena baby blues ya pada itu. Gelisah, sedih, marah itu teman-teman. Ketika orang rumah itu sudah datang dari bidan ya teman-teman itu dikasih tahu saya e, agar saya itu memberhentikan sementara asi yang saya berikan kepada anak saya takutnya karena saya e, se sebelumnya itu saya kan minum jamu terus jamunya itu belum dipanasin jadi mungkin karena jamu itu jadi asi saya itu bermasalah terus <tuh> oh, maaf. terus membuat anak saya itu gembung perutnya. Kayak gitu pemikirannya, padahal kan kalau kita tahu tentang ilmu perhasian nggak kayak gitu mak, nggak kayak gitu Maksudnya <tuh> masa ASI dipermasalahkan, padahal ASI itu kan makanan terbaik, bayi kayak gitu Pokoknya itu dari malam habis Isya dia menangis-nangis sampai jam tigaan, oh, pokoknya Ketika ditaruh, dia menangis. Terus pada saat itu, teman-teman, saya itu nggak tahu gimana cara me menenangkan anak bayi, anak kita. Karena saya kan barusan melahirkan ya, terus saya itu belum pernah ngomong anak bayi yang benar-benar bayi, kayak gitu ya, teman-teman. Masalah itulah, asli saya itu harus diberhentikan sementara. E, mengetahui e, hal tersebut, saya jadi, apa namanya? Eh... Ya udah gitu loh. Saya tuh uh, aslinya itu saya berat hati kenapa asli saya bersalah gitu loh. Tetapi itu saya nggak bisa melarang gitu loh. Karena saya tuh nggak punya ilmu tentang perasian. Jadi teman-teman pada saat diberhentikan asli saya itu hati saya kacau, terus pengen marah tapi bingung ya gimana caranya marah. <tuh> Maksudnya saya tuh menahan nangis menang. Kadang saya menangis di toilet. Iya, sedih banget. Soalnya kan saya itu kan di apa namanya? di Pulau Jawa ya, teman-teman. Saya itu kan orang Kalimantan. Terus itu dapat suami di Jawa. Jadi saya itu sendiri di Pulau Jawa ini. Jadi itu saya tuh bingung sama siapa yang harus apa? mencurahkan hati kecuali sama Allah kan ya. Tapi kan kembali lagi kan yang support saya itu enggak ada pada saat itu teman-teman, jadi itu saya bingung banget ya itu, tapi ya sudah di dalam hati saya ya sudahlah diberhentikan aja selamanya dikasih software aja daripada saya menderita kayak gini itu di pemikiran saya waktu itu, padahal astagfirullahaladzim sampai sekarang itu saya menyesal banget kenapa saya memutuskan secepat itu karena saya itu enggak tahu tentang ilmu perasian Nah itu teman-teman, Pen penting banget itu harus tahu tentang ilmu perasian Jangan kita cuman mempersiapkan baju-bajunya bayi e Memang itu penting cuman itu nanti dululah il ilmu perasian ini dulu yang kita kuasai Terus tentang hamil mengeluarkan bayi itu juga penting Tapi ilmu perasian juga penting kayak gitu Ya diseimbangkan gitulah kita harus punya ilmunya masing-masing, kayak -masing, supaya nggak langsung mendadak bu, dur, sini e, jadi sebelum lahiran ini anakku menangis dia ya Allah oh, maaf ya teman-teman, tadi ada iklan, ini langsung saya e, lanjutkan ya jadi, alhamdulillah teman-teman sekarang itu saya sudah hamil anak yang kedua Jadi, saya memutuskan untuk mencari informasi-informasi yang lebih dalam tentang perasian Terus, tiba-tiba itu saya alhamdulillah ditawarin sama apa kelas ASI, kelas persiapan ASI Yaitu perut mom, perut -Mom, mom Nanti saya kasih tahu Apa? Instagramnya jadi bisa langsung ngerti atau ke websitenya. Saya sangat bahagia banget pokoknya karena saya diberikan apa namanya wadah untuk e, apa, mencari ilmu yang lebih dalam lagi tentang perasian. Apa, apa aja sih manfaat ikut kelas asiprotomom ini? Jadi ada video-video lengkap tentang mindset ASI, terus itu permasalahan ibu ya tentang permasalahan ibu menyusui kayak apa bingung puting, kenapa asi belum keluar, kenapa baru kenapa warnanya kayak gini asi kayak gitu. Kenapa ASI-nya? Terus tentang mintos fakta tentang ASI. Pokoknya kunci keberhasilan untuk memberikan ASI kepada anak kita. Pokoknya banyak banget ya, e, tentang manfaat ikut kelas ASI ini, teman-teman. Yang paling saya suka ini tuh, e, saya tuh bisa langsung konsultasi sama pejuang-pejuang ASI gitu loh. Jadi kita langsung bisa paham, dan kita punya support dari teman-teman pejuang ASI. Dan perut mom ini, foundernya itu. Bapak Momi Yulisa nanti ada di sini langsung ke Instagramnya ya biar langsung lebih dekat sama Momi Yulisa. Jadi teman-teman kalau misalnya kita nggak berhasil atau tidak puas sama fasilitas yang diberikan oleh program ini, kita itu diberikan garansi uh, uang kembali. Jadi itu uang kita itu bisa dikembalikan kayak gitu teman-teman. Terus setiap minggu itu ada live live sama teman-teman pejuang ASI sama foundernya juga nanti saya kasih lihat videonya ya kayak mana kita langsung ngomong sama foundernya bahagia banget ya bisa konsultasi kan ya berapa sih harganya teman-teman jadi kalau misalnya dibandingkan sama beli software ya itu luar biasa kalau sebulan itu bisa jutaan rupiah yang kita apa yang kita siapkan untuk membeli software bahkan lebih kalau misalnya lebih baik kita kasih apa persiapan asi ini agar kita bisa apa, memberikan asi kepada anak kita kan itu gratis ya yang diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala gratis rezeki atau haknya anak kita ya asi itu jadi enggak usah sofur sofuran lagi karena e, saya sudah berpengalaman banget. E, tentang software ya di anak pertama luar biasa banget ketika enggak punya uang terus anak kita itu membutuhkan software gitu loh karena saya kan belum belum tetap suami saya itu belum tetap pekerjaannya gitu jadi sangat sus susah banget uh, untuk dana tentang software ini terus eh uh, terus terus jadi kembali lagi harganya itu enggak sampai 200.000 teman-teman daripada software ya yang saya bilang tadi itu berjuta-juta setiap bulan. Tapi kalau misalnya ikut as, ikut kelas ASI ini kita cuman enggak sampai 200 ribu Kita sudah bisa mendapatkan manfaat atau fasilitas atau pengetahuan atau ilmu perasian seumur hidup gitu. Jadi luar biasa banget. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik sama Kelas AC ini kalian bisa langsung uh, apa namanya cek di deskripsi box di bawah ini nanti saya cantumkan linknya ya langsung ke websitenya gitu teman-teman. Jadi gitulah teman-teman. Pokoknya sangat beruntung banget kalau misalnya kita sudah punya ilmu perasian. Jadi kita itu punya panduan, punya benteng, punya apa sih namanya? Punya punya bekal untuk menjadi Uh, apa namanya menjadi seorang ibu walaupun praktek itu juga penting ya teman-teman jadi ada ilmu ada nanti bisa dipraktekkan ilmu itu bisa dipraktekkan kayak gitu teman-teman kalau misalnya teman-teman uh, masih ada kebingungan kesusahan uh, butuh semangat nanti kan bisa langsung apa diskusi sama teman-teman yang ada di perutmu kayak gitu teman-teman oke okay, itu saja yang bisa saya sampaikan uh, semoga bermanfaat Jangan lupa, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke semua sosial media kalian ya. Maaf teman-teman, oh, sangat belepotan sekali saya menjelaskan karena baru baru wajah kan. Nah, maksudnya baru buat video lagi, jadi belepotan banget, mohon maaf banget. Semoga bermanfaat, semoga dimengerti apa yang saya sampaikan. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.